Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITing Listius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting, dan informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting, ya Allah rezeki banget ketemu mereka. Dari awal muncul mereka berdua kita udah ngefans banget deh ah love you begitu tulis Ayu Tinting di akun Instagramnya Curhat kebahagiaan Ayu Tinting terlihat dari wajahnya yang semeringah karena bertemu dengan sang idola yaitu Mas al dan Mbak Andin pemain sinetron Ikatan Cinta ini memang sungguh luar biasa. Ya, bisa memikat hati seluruh emak-emak yang ada di Indonesia. Tentunya, termasuk Ayu Ting Ting di sini sangat menggemari yang namanya Bang Aldebran karena aktingnya sungguh luar biasa. Dan hari ini, mereka dipertemukan dalam satu acara yang sangat luar biasa spektakuler. Dan Alhamdulillah juga ya semua doa ting-ting terkabulkan nih bisa bertemu sama Bang Al atau sebut juga dengan Bang Arya Saloka Semangat dan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Alhamdulillah ya bisa bertemu Dengan Bang Al Sondak dari postingan Ayu Ting Ting tersebut Banyak sekali komentar berdatangan Dari Farah fans dari Dimas Satrio Panji Wibowo Ah Bu Ayu Ting Ting mah gak rela Mas I love you love you Love you Begitu tulis di masa trio Panji Wibowo di akun Instagram Ayu Ting Ting, kemudian sini juga ada selfie kitty nih ya, mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Hahaha, <gulis> bisa-bisanya di foto duluan. <gulis> Begitu tulis selfie kitty di akun Instagram Ayu Ting Ting, kemudian juga dari sahabat Badai 08, ajakin TikTok-an. Ai, ajak kolak bu serut tuh. Bukan hanya seru tapi terlihat dengan jelas ya kebahagiaan Ayu Ting Ting terpancar sekali di wajahnya yang sangat semringah bertemu dengan Mas Aldebran. Wow, luar biasa, sehat dan semangat selalu untuk Mas Aldebran dua. Gitu juga dengan Ayu Tinting -Ting. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Robal. Amin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Tinting -Ting, yang memposting foto cantiknya di acara Sopi Big Show Ramadhan malam hari ini. Sangat keren, sangat cantik, luar biasa ya. Seperti buah jeruk yang sangat manis selalu manis dilihat dan dipandang. foto cantik Ayu Tingting -ting di akun Instagramnya sontak membuat para sahabat berkomentar di sini. Ayu Tingting -ting menuliskan for show Vivi Ramadan sel Tonight Love love. Di sini dressnya dibuat oleh Wirama Pratama, aksesoris Rinaldi Yunardi, fashion Style Eric Halamin, make up Ramaji hairnya Pak Rezi perpaduan yang sangat api dan sangat menarik membuat Ayu Ting Ting semakin cantik kecantikan Ayu malam hari ini banyak sekali yang memberikan pujian dan komentar di akun instagramnya di sini ada Isyash Khan memberikan dua love untuk Ayu Ting Ting Segar sekali love you love you untuk Ayu Ting Ting Terima kasih Isyash Khan Kemudian dari Marta Malik 28 Cantik banget kakak aku love you love you love you Banyak sekali ya karena cinta untuk Ayu Ting Ting Dari Riris Butik Gun Ayu Ting Ting love you love you love you Banyak sekali ya yang menyukai Ayu Ting Ting malam hari ini Kemudian dari Ayu Ferry Ayu Love Dari Santi Silenunu Wah terima kasih Kemudian dari Rizna Syari Wih cakep banget Love you Ayu Ting Kemudian juga dari Dirman Putra Masya Allah cantik banget Terima kasih Kak Dirman Putra Atas pujiannya Seperti yang kita tahu Kak Dirman Putra adalah Makeup artis ternama di Indonesia Bukan hanya Ayu Ting Ting Tapi artis-artis yang lain pun selalu menggunakan jasa make up dari Dirman Putra. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Erik Halamin, sang stylist desainer baju ternama Ayu Ting Ting ya. Di sini sini Kak Erik menuliskan setiap menjadi pengisi acara E-commerce warna baju harus selalu mengikuti warna identitas E-commerce tersebut. Biasanya untuk tipe acara seperti ini fashion styles akan request kepada desainer untuk dibuatkan baru agar dapat warna dan desain yang sesuai Ayu Ting Ting, Dress kostum Wirama Putra Tama, Aksesoris Rinaldi Junior di up Wirama nah. Je Hairnya Krisna Fahreji, Stylist by Me, Tulis Erik Halamin di akun Instagram pribadinya Mengunggah foto Ayu Ting Ting yang sangat cantik malam hari ini di acara Big Sofir Ramadan Menyebut bulan suci Ramadan dan menyebut hari lebaran di Big Sofir Ramadan. Dari postingan cantik Ayu Ting Ting di akun Instagram Air Kalamin mendapatkan komentar dari beberapa sahabat dari Angkasa Bali 20 Mewah. Kemudian juga dari Titin 5425 Angkasa Bali Anggun mempesona love you Titin cantik banget Anggun love you Ayu Tingty kemudian juga dari sahabat yang lainnya di sini ada Areta Family nungguin yang stylish bunda pakai baju hijau ke Eric ayo dong dia pengen tahu bajunya brand apa begitu tulis Areta Family di akun Instagram Eric Halamin stylishnya bagus banget Anggun lestari 968 cantik dan juga ada sahabat yang lain nih, ini lagi lihat di TV, cantik banget gaunnya, cocok banget sama tatanan rambutnya, love you. Terima kasih. yang serasi banget stylistnya Ayu, love you, top, segar kayak kayak lihat jeruk, hahaha. <laughs> Astuti Wyo, cantik banget, love you. Eni Fatmawati Mansur, stylistnya bagus banget. Dari admin Pusat Balikpapan cantik banget teh, hey, Ayu love you cantiknya Masya Allah Terima kasih para sahabat Dari Vanessa Abigail 90 Sumpah cantik banget Ayu Tinting Cantik parah bajunya cantik banget Love you love you Untuk Ayu Tinting Wow luar biasa malam hari ini Ayu Tinting banyak sekali Yang memuji kecantikan dan stainless Dari bajunya super keren Dan super per the best day untuk kayu Ting, -ting. tak hanya erick halamin di sini juga ada postingan terbaru nih dari akun instagram setarwati rini menuliskan asyik tk syara satu ketemu idolanya Pasti bahagia ya love you tk syara 1102 Cantik banget ayu tinting malam hari ini semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap pekerjaannya. Kemudian dari Robi 1202 si cantik ayu tinting suara hati di yang shofi super ayu tinting di sini ayu tinting -ting bersama Amanda Manopo foto bersama memakai baju yang serasi warnanya dan selalu cantik apa adanya ayu tinting -ting Amanda Manopo sangat serasi sekali ya malam hari ini wow cantik luar biasa cantik luar dalam ayu tinting -ting Amanda Manopo semoga selalu bahagia Kemudian juga di sini ada berita terbaru nih ya dari akun Instagram Mom Aiping. Di sini menuliskan, Alhamdulillah nggak sia-sia bundanya buru-buru pulang kerja buat ngerjain rekam ikis e buat lombanya. Birkes, Alhamdulillah juara Kak. kedua ya nak. Senengnya ikis e juara, semangat terus ya nak buat buda kamu. Ayu, Ting Ting bangga, Alhamdulillah selalu bersyukur. Begitu hashtag, Ayu, Ting Ting dan Mom Aiping di akun Instagram pribadi badinya. Mengungkapkan kebahagiaannya karena sang cucu dan sang anak mendapatkan juara kedua di lomba tersebut ya. Salut deh untuk Kiki semoga selalu bahagia dan selalu menjadi anak yang soleha amin ya robbal alamin Postingan mom editing tersebut mendapatkan banyak komentar dari angkasa Bali 20 Salut sama bunda dan Bilkis kerja kerasnya membuahkan hasil amin. yang membanggakan sehat dan bahagia terus ya kalian love you Ayu Tinting dan Bilkis Humairah rajak. Semoga selalu diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin Kemudian juga dari sahabat titim 5425 Bunda sama ikis orang cerdas, pinter dan strong Love you Ayu ting, ting Kemudian juga dari Bunda Harti Semoga semakin sukses dan sehat dan bahagia selalu ya Bilkis dan Bunda dan semua keluarga Love you untuk Ayu Ting, -ting dan Bilkis Kemudian dari Anton Setion, si pintar dan si cantik bikis raja, ke Love You Kemudian dari Cantika 1621, salut sama bundanya biar kerja keras tapi tetap peluangkan waktunya buat bantu kerjakan sekolah anaknya salut untuk ayo tinting memang is the best banget deh ya sesibuk apapun ayo tinting masih meluangkan waktunya untuk bisa mengerjakan tugas bilkis dan membantu apapun yang bilkis inginkan Sukses menjadi Wonder Momon dan sukses menjadi seorang ibu yang baik dan soleha Ayu Ting Ting memang is the best day ya Tak hanya itu informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini di sini datang juga dari akun Instagram Mom Ayu Ting yang membagikan kebahagiaannya bersama Lukman Karim Sang wedding organizer Ayu Ting Ting yang saat itu ingin memberikan surprise-nya bersama Adit Jayusman, tapi sayang disayangi ya, pernikahan mereka kandas di tengah jalan tapi di sini, persahabatan dan tali silaturahmi antara Nukman Karim bersama ITTig dan keluarga tetap terjalin utuh sampai sekarang. Buktinya nya di sini, Nukman Karim merayakan pesta ulang tahun anaknya di The Cafe bersama Bilfis dan Mom Iting serta semua keluarga di The Halo Cafe. repos dari akun Instagram Mom Iting92, selamat ulang tahun, Zani, Ganteng, lu Panjang umur, sehat selalu, pastinya doa terbaik ya, Teh A.A. pan Karim. Buat putra kamu sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Tulis, mau iting di akun Instagramnya karena malam hari ini Putra dari Lukman Karim sedang berulang tahun di Dahulu K.P Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adejan yang semoga panjang umur, murah rezeki, disayang Allah, dan disayang Bunda. Semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti. Amin, ya Robbal 'alamin. Dan sini juga ada beberapa sahabat yang mengungkapkan kebahagiaannya Karena melihat penampilan Ayu malam hari ini di Big Shopee Ramadan. Salah satunya di sini dari akun Instagram Angka dua 20, Suara Hati, Sang Dipa Dangdut Masa Kini, Ayu Ting Ting 92 Dan di sini juga ada Fitri Karlinaya, Sang Senior Dangdut juga mengomentari Insta dari Ayu Ting Ting, tak Berdarah di sini, Ayu Ting Ting sedang berduet dengan Wali Ben. Ya, wow, sangat spektakuler! Memang cantik sekali, suaranya pun bagus. Di sini, Fitri Karlina mengucapkan makasih banyak. Neng Cantik, Ayu Ting Ting udah bawain lagu "Kita Sakit Tak Berdarah". Wow, terima kasih sudah mengucapkan ini untuk Fitri Karlina kepada Ayu Ting Ting. banyak yang cantik Ayu Ting Ting. udah bawain lagu kita, sakit tak berdarah. Kemudian juga di sini dilansir dari akun Instagram Mama Ardi. Betul banget Ayu Ting Ting itu diva masa kini. Dan bisa dibilang... Ayu itu artis dangdut nomor satu, dia masih bisa bertahan sampai saat ini hebat luar biasa. Love you untuk Ayu ting Terima kasih Mama Ardi atas doa doanya. Dan di sini dari Stella Marisa 92 Siapa yang satu frekuensi sama aku? Seneng nggak ketulungan? Pas tadi ngintip Bu Ayu lagi suara hati. Shea, terima kasih persembahan spesial di padangdut Indonesia. Ayu ting kaya pun rasa kebanggaan tersendiri love you Bu Ayu Ting, -ting. luar biasa ya Ayu ting, ting tadi disebut Daniel diva dangdut Indonesia Wow Stella Marisa Bu Ayu makasih banget sudah mewakili suasana ku saat ini semoga Allah jawab setiap doa doa di sepertiga malamku Amin ya rabbal Alamin terima kasih Stella Marisa atas doa ikhlasnya untuk Ayu Tingting semoga dijabah oleh Allah Subhanahu ta'ala dan di sini dilansir dari akun Instagram Mbak Nur Story di sini mengungkapkan Kebahagiaannya kepada Ayu Ting Ting Karena malam hari ini Ayu Ting Ting tampil luar biasa Spektakuler di Big Ramadhan Sale Dilansir dari Mbak Nur Story Spekta Ayu Ting Ting di Shopee Big Ramadhan Sale TV Show Tampil cantik-cantik banget Masya Allah Semua serba oke okay, Gaun oke okay, Riasan oke okay, Senyum apa lagi? Paling mantul Mantap Betul love you untuk Ayu Ting Ting Selalu menunggu penampilan kesayangan di acara seperti ini, love you untuk Ayu Ting Ting. Wow, terima kasih, Mbak Bano Story atas pujiannya untuk Ayu Ting Ting malam hari ini yang tampil spektakuler di Big Ramadhan Cell, Sofia.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 Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Salam sayang dan salam hangat, dan selamat berbuka puasa serta menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Sekali lagi, selamat berbahagia untuk semuanya. Doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga.